Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Kali ini akan mengambil tema pemutahiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Bagi guru PNS maupun guru honorer Mari kita simak bersama-sama Edaran pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Surat edaran pemutakhiran data calon peserta Pendidikan Profesi Guru PPG dalam jabatan tahun 2022 telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Surat edaran terkait pemutahiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 tersebut bernomor 0063-D2-GT-03-15-2022 tertanggal 13 Januari 2022 dan ditandatangi PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Temu Ismail. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten-Kota di seluruh Indonesia. Di dalam surat edaran diinformasikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru, PPG, dalam jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Beberapa hal terkait pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. 1. Data yang perlu dimutakhirkan yaitu A. Nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal lahir melalui laman verval PTK https vervaldatakemdikbudgoid B. Riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik sekolah. C. Status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik dinas. 2. Batas waktu pemutahiran data dimaksud adalah terakhir tanggal 30 Januari 2022 pukul 23.59 WIB. 3. Informasi lengkap terkait tata cara pemutahiran data dapat diakses melalui laman https://dapo.kemdikbud.go.id. Terima kasih atas kebersamaannya semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.